Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kita semua baik-baik aja ya. Kakak mau undang adik-adik untuk bersatu dulu bersama. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ezra 8 ayat 15-21. Sebelum membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam istirahat kami pada malam hari kemarin hingga pagi hari ini kami boleh bangun. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu kiranya. Kami boleh mengerti dan kami boleh menjalankan firmanmu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam namaMu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ezra 8 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati diantara di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, El Nathan, Yarib, El Nathan, Nathan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan El Nathan, yakni pengajar-pengajar. Dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasihviah, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka, untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah dikasih faidh itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian, karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Dan Hasyabia beserta saya dari Bani Merari. Dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di Baik Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi. 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kamu merendahkan diri di hadapan Allah. Kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Dampak Yang Kekal. Sekolah Akitab Kecil di Ghana di bagian utara itu terlihat biasa-biasa saja. Hanya sebuah bangunan beratap seng, berdinding batako, dan dengan segelintir tersiswa di dalamnya. Namun, seseorang bernama Bob Hayes, mencurahkan seluruh hidupnya untuk mereka. Ia mempercayai mereka untuk memimpin dan mendorong mereka berkhutbah dan mengajar meski terkadang mereka enggan. Bob sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Tetapi para lulus sekolah Alkitab sederhana itu kemudian mendirikan lusinan gereja. Sekolah dan dua sekolah Alkitab lain yang berkembang pesat di Ghana. Adik-adik, nama Ezra berarti penolong suatu ciri utama dari kepemimpinan yang baik berkat kesungguhan Ezra dalam membimbing ia dan anak-anak didiknya Kelak memimpin peristiwa kebangunan rohani di Yerusalem kalian bisa baca di pasal 9 dan pasal 10 yang mereka butuhkan hanyalah dorongan dan arahan yang bijaksana begitulah cara kerja gereja Allah adik-adik ketika para pembimbing yang baik mendorong dan membangun kita kita pun belajar untuk melakukan yang sama untuk orang lain Pengaruh tersebut akan bertahan lama, bahkan setelah kita tiada. Pekerjaan yang dilakukan dengan setia bagi Allah akan memiliki dampak yang kekal. Mari kita tutup satu doa kita dengan berdoa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak atas sebagian firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tahap pengasihan-Mu, Kiranya Tuhan Yesus boleh dengar, Tuhan Yesus boleh jawab. Dalam Mama Tuhan Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.